Oke, sekarang kita mau main game Teotown. Buat yang tahu Teotown. Town, <GASK> Ini adalah game kayak City Skyline, kalau di PC-nya. Kalau di Android itu Teotown. Oke. Ini ini awal gua mau ngerekam. Kan gua sering main ini ya. Kan gue punya youtube dan gue suka upload main game juga kenapa gue gak upload ini padahal ini hampir setiap hari gue mainin gak jelas tapi sekarang gue akan update terus dan kita akan bangun kota baru sekarang oke oke, oke. oke gini penampakan permainannya dengan keberisikan kotanya Karena ini udah 32 ribu penduduk Sekarang kita langsung aja Main ke itunya Apa namanya kota baru Buat nama kota Mungkin kita kasih Bandung Kok oh, enggak ke Palembang aja? Palembang aja ya. Palembang kayaknya lebih. Hmm. Tapi oke okay lah. Kita langsung aja ke wilayah baru. Kota satuan aja deh. mas Kita baru besar enggak Jangan sangat besar. Nanti cari yang sesuai dengan yang kita mau. Oke, okay, ini ini bagus ya. Nama kotanya Palembang. Wow, oke, okay. sulit dong. Pastinya nggak, nggak main main. Sulit. Oke, okay. oke. Okay, sekarang kita udah masuk game nih kita bangun di pulau ini dulu kita cari posisi buat bangun industri sama listrik dan air kebutuhan pasokan bagus sih bentar bentar Oke Oke okay. okay. Kan jalan aja belum kebuka, oke okay, agak cheat ya. Buat air, kita langsung water guns biar gede. Enggak cepat habis, oke. Okay. Jalan, oke. Okay, lanjut karena tadi habis koin, kita beli koin dulu. Oke, okay. sekarang kita bangun perumahan warga industri dulu deh. Nah, salah satu di kota kita Itu masyarakatnya butuh kerjaan enggak hanya di dunianya nyata aja ya Di e game juga butuh kerja coba ya, bangun industri Oke, sekarang kita bangun kota dulu. Ini bingung, gua mau bangun di mana. Awal -awal rumahnya kecil aja dulu. Oke, okay. tiga aja lah. Tuh bikin kayak tiga tiga tiga gitu. Mm hmm. Tara. Tambah tanah sedikit biar dia nggak naik jalannya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita bangun pelayanan. Oke. Okay. Damkar nih, ada damkar. kecil aja lah ini okay, yang ini nih tidak bisa ini bisa lah. nah di sini aja polisi oke okay. polisi kayaknya di sini aja sama kesehatan taruh rumah sakit oke okay. nonton kota Edukasi juga dukungan edukasi sekolah <SILENGALAN> <SILENGALAN> Oke okay. Oke, okay. taman karena ini pasti butuh taman. Oke, okay. oh, oh, cukup cukup. Oke, okay. taman. Oh, listrik. Bentar lupa. Oke okay, udah ada listrik terus air Masih ada belum kena listrik Oke okay. Airnya juga belum kena Sambungin dulu Oke okay. Nice, nice, nice. Sekarang kita bangun rumahnya. Pam. Pam. Komersial. Ya, eh, bentar. Komersial pasti ya. sudah mulai bangun rumahnya terus komersial juga ada. Di juga ada sekarang kita bangun jembatan dulu, jembatan. Besingguin jalan ini sih. Arah searah. Kita bangun jembatan dulu. gak bisa berenang juga ya mobil jadi harus pakai jembatan oke okay. sekarang kita pilih tipe jembatannya nice masak enggak tuh Masa oh, air-air-air maaf thank you thank you transportasi sebentar kita kasih transportasi dulu bus kayaknya Satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, juga satu, oke okay. industri satu, nice Terus, commercial zone kita bangun aja lah ya. Kita bangun commercial zone di sini aja. Hmm. Ini kita bangun commercial zone. Oke. Oke, oke. buangin dulu deh pon pohon, -pohon. oke okay, eh masih ada oke okay, baru ya nah gimana tuh wah kita langsung bangun aja yang gede nice lah tuh nice lah oke okay, udah kepasang sekarang kita bangun jalan di sekitar ininya stadionnya oke okay, nice nice nice nice, nice. kita okay, sambungin biar kece Mm hmm... Oke okay, nice oh bagus enggak. kita harus tebang-tebang lagi deh ntar saya tebang dulu sekian Setelah gue tebang-tebang kayaknya -tebang. kita kasih jalan menuju ke stadium oke, sini aja lah. oke Kita tanah aja, lah. Ya, oh my god, oke. Okay. Nice. sekarang kita kasih listrik air cukup cukup ya dan padang kotor oh, udah gede serakun udah juga seri udah seribu juga ya open home, home nice Wow, oh, komersial juga udah rame istri juga udah lumayan rame ya kita sambungin biar ada mobil yang dateng oke okay, maaf sebelumnya buat lanjutan videonya kita lanjut ke part 2 nya ya jangan lupa subscribe dan kita lanjut nanti oke okay? aku edit dulu